Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati Mau seneng wedok ra sampean Zina Rawani Lumput Raiso yakin ditolak terus mati Ini syahid Kala Rasulullah SAW Aljihadu tei berjuang wajibun wajib Alaihku mengatakan siroka berwajib maafuli amirin serta anda saben-saben pemimpin terus berjuang derek no tegak Allah agamane niku wajib maafuli amir maring atau serta anda saben-saben pemimpin baroniku anane ape sopo amir karena ono sopo amir awajiron tolajut terus memikirkan agama utamis jihad Sihat itu berjuang, jihad dimana ini perang itu kalo nopo ekstremis nah itu orang dukungan itu berperang, jihad dimana itu berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, Mereka mati berjuang, Siap. Yeah. <coughs> Kalau mati sahid mati Sahid Suang senang w -w raga sampeyan mati, ini ya mati Sakit. Enggak nih, sahid sohid cinta wedok, rawani, Ngempet ora iso, nak mati? Tapi syaratnya mati loh, tenang <coughs> kan <mati>. <coughs> Ketika Rasulullah ditanya, siapa mati syahid menurut kamu? Yaitu orang yang mati di medan perang. Siapa Nabi Idan suha jauh mati kolil? Kalau gitu yang mati syahid? Sedikit. Kalau gitu suha jauh mati itu kolil? Sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebdum atau penyakit masal atau masif. Wal-mat'un, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal orang yang mati karena kerubuhan bangunan Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati <tuk> lalu oh, syahid Mau seneng ngundok, raka sampean, sinarawani, <tuk> ngempet raiso, yakin ditolak terus mati <tuk> lo, oh, syahid oh. Teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana <tuk> Jihad itu maknanya tenanan Jadi jahat daya jahat jihad dan maknanya apa? Tenanan Sebab itu zaman dengan ngaji, dengan ala nopo ngaji kitab kitab alih kita, kita, Mesti hijhad walah taksal Hijhad, tenan mojirah walah taksal tengal. Jadi bandingannya tenanannya kenapa? males, Malas Orang kok hijhad, perang mojirah, kenapa? Perang itu kondisi tertentu, yang kebetulan itu yo kangelan, terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu gital. Makanya di Fekir itu enggak ada bab jihad, ada bab gital. Kalau jihad ya ngaji jihad, ya, jihad. Mempertahankan kemiskinan ya jihad. <laughs> <laughs> Yom, bapak yang bapaknya melarat, bapaknya melarat kok. Utoh. nanti ya, kutuhnya melarat. Oh <laughs> <laughs> itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan Fekir. Oh itu jihad, no? Jihad, <laughs> jihad keren, keren. <laughs> Soleh kayak Tuhai itu gampang, kalau saya gaji. artinya soleh, soleh itu kan gampang, ada yang gaji, ada yang meni sohibul fadilah itu kan gampang Mempertahankan kesolehan se seperti, seperti itu itu mudah, ada yang gaji, ada yang ngamati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu <tuh. gampang sekali <tuh>. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nganami template Dan gak ada yang bilang dia sohibur oh, Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi Wah <tip> oh, itu luar Soleh mubalek tuh gampang karena Oh gampang banget <tip> Salam bandar <lah>. dia, <tip> so so. Aku ramai dengan obat Ini orang Tapi itu jelas mudah. Iya Makanya wakamin, wali -wali kutok, wakamin Mas Yurini diberkati Mastur Secara pepatah yang wali-wali kutuk wakamin Mas Yurini diberkati Kayaknya orang terkenal itu mesti barokahnya ulama Mastur Itu ada tadi Jadi mudah Soleh Mas itu mudah Ada yang gaji ada yang begitu Sohibul Fatih Tapi maksudnya kan Isen Apa yang kan Isen Laba <laughs> dugem Isen Orang yang merowo Isen